Assalamualaikum Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Back to my channel Ratu Bidadari TV Oke okay, saat ini mungkin Pembahasannya tentang bambu ya Mungkin kalau yang familiar kan Bambu betuk atau pring petuk Atau bambu ateleli Itu mungkin sebagian masyarakat Mayoritas masyarakat pasti paham Apa pring betuk Bambu betuk dan primpati lele yang sudah familiar di masyarakat hanya saja kali ini konsep yang mau saya bahas sangat berbeda mungkin banyak orang-orang atau masyarakat kita atau pecinta bambu unik mungkin banyak yang tidak paham tentang tipe atau kategori bambu yang mau saya review yang mau saya sepil mungkin enggak lama-lama saya akan kasih gurunya lah kulunya itu apa bambu kendit saya <laughs> mungkin ini sangat menarik sekali ya bambu kendit ya mungkin di telinga kalian di telinga panjenengan dengan dengan semua mungkin masih asing di telinga kalian masih asing bahkan mungkin kalian belum pernah melihatnya apa Sosok dan penampakan bambu kendit Karena bambu kendit ini juga termasuk langka Ya langka sih Karena tidak semua rumpun bambu ada Kalau pati lele memang banyak Pati cuma khusus untuk kendit Apa Bambu kendit ini memang jarang-jarang gitu -jarang. loh Jadi mungkin akan saya review langsung ya ke barangnya Sudara Ini adalah uh, Penampakan dari bambu kendit Mungkin buat teman-teman Mungkin heran loh Kok bambunya biasa Iya memang kelihatan biasa Bambunya memang kelihatan Seperti bambu biasa Hanya saja Kalian tidak tahu Ya memang seperti ini penampakannya Cuman kalian tidak tahu Kok bisa dikatakan kendit jadi gini bambu ini dikatakan bambu kendit karena rosnya ini atau ruasnya ini pendek daripada ruas-ruas yang lainnya jadi gini dalam satu bambu satu bambu, pohon bambu itu kan ada yang rosnya segini Katakan satu meter semuanya satu meter Jadi mungkin entah di bawah Entah di tengah Itu biasanya ada, Yang kredit itu Entah di bawah atau di tengah Itu rosnya itu Agak pendek Daripada Ruas-ruas atau ros Yang lainnya gitu loh. Semisal kayak gini ya. Ini kan ke kecil Katakan ini cuman ukurannya lima senti lima senti yang ke atasnya ini ada yang tiga, apa tiga senti tiga senti lah yang gede ini yang ini yang lima senti ini jadi karena dia uh, ukurannya tidak sama lebarnya nggak gini loh ini kan ukurannya sama kata mungkin ini uh, lebarnya lima sentian ya teman-teman kan ini lima senti lima senti lima senti lima senti cuman ketika saya motong ruas yang atasnya ini itu mungkin kurang lebih setengah meter atau 50 cm lah ini yang membedakan Tuh. yang membedakan adalah ukuran jadi dalam satu batang ukurannya cuman apa ya yang ruasnya kecil tidak sama sama ruas-ruas yang lainnya yang namanya bambu ruasnya pasti ukurannya sama tapi khusus kendik ukurannya ruasnya berbeda. Makanya di sini bambu kendit ini langka. Mungkin teman-teman penasaran apa sih khasiat dari bambu kendit tersebut. Jadi bambu kendit ini yang kendit itu sangat kuat sekali karena ini padat ya. Sangat padat sekali. tebel ya. Bambunya tebel, kuat dan ini bisa digunakan untuk pemagaran gaib. Jadi cukup disimpan saja, cukup dirawat, dibersihkan, ini bisa untuk menetralisir energi-energi negatif atau energi-energi kiriman, semisal sihir, teluh, dan santet. Jadi bambu kendit ini bisa dijadikan media pemagaran kolik, cuman ya harus diritualin gitu loh, kayak ini. Ini bukan hanya sekedar coretan teman-teman Ini memang e, coretan supranatural Jadi ada nilai mistisnya di sini Jadi bambu ini sudah saya ritualin Dan saya kasih, saya setren lah Saya masukkan energi goib di dalamnya Untuk saya gunakan untuk sarana pemagaran goib netrasi silencer energi gaib dari ancaman-ancaman seperti sihir Seperti telur, santet, pelet dan sejenisnya luar biasa ini kuat jadi satu batang yang kendit itu lebih kuat daripada batang-batang yang lainnya atau ruas-ruas yang lainnya gitu loh nah ini ketika saya potong ini kan saya potong segini nah, yang pucuknya ini itu panjangnya itu lima sentian semuanya bahkan yang tengah apa yang bawah ini juga 50 sentian jadi ini posisinya ada di tengah-tengah teman-teman ini yang membuat keistimewaan bambu gendit jadi jarang-jarang dan ini cukup langka di bambu gendit ini cukup langka dan bambu ini umurnya cukup tua sudah tua ya kalau dilihat dari teksturnya sudah cukup tua dan ini berumur lah. Dan ini saya potong sendiri di kalau bahasa Jawanya ini di Barongan ya, itu di rumpun bambunya kakek saya sendiri. Ini, ini kalau nggak salah saya potong pada tahun berapa ya? Kalau nggak salah sekarang 2022 mungkin 2018 ya. Ini bambu saya potong tahun 2018 sampai saat ini 2022 sudah berapa tahun gitu. ini udah saya simpan udah saya rawat mungkin buat teman-teman yang sama-sama punya koleksi bambu kendit mungkin bisa disepil atau di review kita saling sharing-sharing ya yang jelas ini khasiatnya bisa buat pemagaran goib atau penjagaan koib dari ancaman-ancaman energi-energi negatif. Buat teman-teman mungkin eh, bagi pecinta bambu unik. Mungkin sangat asing ya dengan bambu unik ya karena memang ini langka dan jarang. Dan orang jarang tahu khasiat dan kegunaannya. Dan sebenarnya kegunaannya cukup banyak sekali buat mentong maling juga bisa buat ngelempar anjing juga bisa kalau ini bisa mati nih kalau kena kepalanya anjing <laughs> oke okay, mungkin saya akhiri itu saja uh, kita edukasi tentang koleksi bambu unik atau yang jenis bambu bambu kendik. ya oke okay, buat teman-teman Ikutin terus channel YouTube Pindah Bidadari TV ya. Jangan lupa di-subscribe, like, and comment channel YouTube Ratu Bidadari TV. Salam dari saya, Dukun Gondang. Itulah sejuta umat. Assalamualaikum.